assalamualaikum welcome to the moms channel Terima kasih buat yang sudah subscribe ya sebelumnya karena YouTubeku sudah dimonetisasi nah kali ini aku membuat peyek kacang tanah peyek ini peyek yang sangat sederhana resepnya tapi rasanya gurih dan renyah bahan-bahannya sini aku pakai 250 gram tepung beras 400 ml santan 100 gram kacang yang dipotong-potong 1 butir telur, dan untuk bumbunya, di sini aku pakai 3 butir kemiri dan 2 siung bawang putih. Kemudian, ini ada 1 sendok teh garam, 1 sendok teh ketumbar bubuk, dan 1 sendok teh kaldu bubuk. Cara membuatnya ini: pertama, kita ulek dulu ya kemiri dan bawang putihnya hingga benar-benar halus. Atau, kalau yang tidak mau diulek, bisa juga di blender ya, dengan sedikit air atau santan yang tadi sudah aku takar. Nah, ini. Kita ulek sampai benar-benar halus, ya. Setelah itu, kita campurkan tepung berasnya. Nah, dengan bawang putih dan kemiri yang tadi sudah diulek, ya. Kemudian, juga bumbu-bumbunya: garam, kaldu bubuk, dan juga telur kemudian ini kita masukkan santan sedikit demi sedikit ya sambil terus kita aduk agar adonan ini tercampur rata dan teksturnya halus untuk kekentalan eh, dari adonan ini bisa disesuaikan ya kalau yang mau payeknya tipis bisa lebih encer dan juga untuk selera ya bisa ditambahkan irisan daun jeruk karena ini aku sedang tidak ada jadi tidak pakai ini terus kita aduk hingga tercampur rata Nah, aku masukkan semua santannya ya. Nah, seperti ini sudah rata. Kita bisa masukkan kacangnya dan siap digoreng. Langkah selanjutnya adalah kita akan menggoreng ya. Nah, untuk menggoreng peyek, kita gunakan wajan cekung ya. Dengan minyak banyak untuk menggoreng ini, kita gunakan api sedang saja cenderung kecil ya, agar peyek yang kita goreng ini hasilnya renyah uh, dan uh, garing tahan lama ya. Nah, uh, cara menggoreng peyek ini kita bisa. Ambil satu uh, sendok sayur uh, adonan peyek ya. Kemudian kita kucurkan di sisi wajan. Nah seperti ini. Nah kemudian kita biarkan saja dia uh, matang. Baru kita angkat lakukan terus e, proses menggoreng peya ini hingga semua adonan selesai e, digoreng ya dalam menggoreng peya ini tidak kita balik juga tidak apa-apa ya yang penting seluruh permukaannya terkena minyak Nah, jika menggoreng peyek ini menggunakan api besar memang untuk peyeknya akan renyah tetapi kacangnya bisa jadi nanti masih belum garing ya Bunda maka di sini diperlukan keseimbangan api kompor yang tidak terlalu besar untuk menggoreng peyek ini agar hasilnya baik peyek maupun kacangnya semuanya garing dan renyah nah, kita lakukan menggoreng ini hingga semua adonan yang kita buat selesai digoreng ya kalau perlu bunda bisa menggunakan dua wajan sekaligus agar menggoreng ini bisa lebih cepat Nah, bunda, selesai sudah sampai di sini resep bayi kacang sederhana yang sangat garing dan renyah. Jangan lupa subscribe ya. Terima kasih. Assalamualaikum.